Menemani santai malam kalian saat ini persahabat, Banggumin akan memberikan informasi menarik dan vitamin bahagia pastinya dari idola kita Ke gambar pertama, ini ada info penting dari Ibu Siwi persahabat yang mengenai acara aksi Indonesia 2022 yang akan dimulai pagi hari ini persahabat ya Kita simak di kalimat info lewat caption yang dituliskan Nantikan kompetisi dakwah yang penuh dengan ukhuwah islamiyah dalam program spesial Ramadan Aksi Indonesia 2022 yang akan dimulai dari top 24 kloter perdaus pada pukul 130 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Yang menjadi komentator nanti akan ada para ustadz handal diantaranya ustadz Subki Albuguri, ustadz Wijayanto, ustadz Salmed, Mamah Dede. Dan dipandu oleh host, Abdallah Rian Abi Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Lidarara, D.A. 4 Putri, dan Adul Khan. Mari saksikan aksi Malaysia 2022, pukul 1.30, waktu Indonesia Barat sambil menemani sahur kita hanya di Indosiar. Alhamdulillah, program-program asyik yang siap menemani bulan puasa, sahabat dari sahur hingga berbuka puasa. Itulah kalimat info caption yang dituliskan. Di sini, kita lihat persahabat untuk nama Bunda Lesi Kejora. Di acara aksi pertama ini, persahabat tidak hadir, ya. Tentu, kita doakan saja mudah-mudahan di episode selanjutnya idola kesengan kita bisa tampil dan memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya, dan masih diunggah Ibu Siwi, persahabat kembali. Ibu siwi menginfokan soal acara festival Ramadan 2022 yang akan tayang besok malam disimak juga bersama di kalimat info caption yang dituliskan Ajang pencarian bakat festival Ramadan bisa kita lihat mulai besok malam Dimulai dari kalsida antara Al Barokah dari Bogor Versus Putri Ratu CMG dari Tangerang mantap yang akan bertugas menjadi juri besok malam yaitu Ustadz Somed Soimah, King Nasar Parto Patrio akan ada pula Biodi dan GD Levon tentunya dipandu oleh host yang selalu heboh ada Irfan, ada Abiramzi, Gilang Dirga Jirayud dan Ruben Onsu saksikan festival Ramadan mulai 3 April setiap hari live pukul 22.00 waktu barat hanya di Indosiar Nama oleh si kejelapun bersahabat ya tidak dicantumkan Sudah dipastikan inilah kesengan kita untuk puasa pertama Tidak bisa hadir di acara siar. Semoga berikutnya bersahabat bisa tampil Memberikan penampilan terbaik dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya Amin Berikutnya bersahabat vitamin bahagia yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul juga di malam hari ini Alhamdulillah, tim Leslar Entertainment, ini semangat banget ya, lagi syuting di rumah Leslar, Masya Allah, perhatikan. bahwa Bilar lagi bersama Abang El, aduh Masya Allah banget ya, vitamin bahagia tentunya kita dapatkan malam hari ini, Alhamdulillah, semoga puasa kita tentunya diberikan keberkahan. Dan mudah-mudahan tentunya tetap kuat menjalankan ibadah puasa full satu bulan. Dan mudah-mudahan menjadi ladang pahala dan meningkatkan keimanan kita semuanya. Amin. Info yang ini terdapatkan dari Leslar Anus Korsik. Ya. Ada kalimat caption yang dituliskan. Sahur, sahur. Beda ya. Fibnya Ramadan, begadang, gak berasa begadang. Katanya itu Masya Allah. Pokoknya, persahabat, kita bahagia sekali. Dukung yang terbaik untuk... Program-program dari Lesti dan Rizky Bilar dalam berkah Ramadan Pastinya di acara Ramadan with Les Lars. setiap hari jam 5 sore Kita akan dikasih kejutan oleh idola kesayangan kita Masih menunggu kabar baik dan cindukan vitamin terbaru berikutnya atau stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya